Gimana sih cara yang paling benar untuk ngilangin bekas jerawat? Apa benar bekas jerawat nggak bisa hilang? Dan juga bopeng. Hai Brosis, ketemu lagi sama aku Grace Wilson. Hari ini aku seneng banget karena bisa langsung ketemu dengan dokter Dharma. Dan kemarin tim kreatif Info dan Pasar sudah open question di Insta Story dan nantinya pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tampung tersebut akan langsung dijawab oleh Dokter Darmo. Ya. Gimana Dokter kabarnya sehat? Kabar baik, sehat. Kabar baik. Sebelumnya Dok saya penasaran banget nih hmm. biasanya pasien yang datang ke dokter itu paling banyak keluhannya apa sih Dok? Oke, okay, paling banyak itu kalau yang remaja mm -hmm. itu dia biasanya jerawat Oke. Okay. Kalau yang ibu-ibu biasanya di atas 40 tahun itu plek, plek-plek mm -hmm. di wajah itu karena panas matahari mm -hmm. dan lain-lain Kemudian yang rata-rata semuanya juga ada pengen yang glowing, pengen glowing. putih ya. Itu banyak. Ya, itu, itu tren sekarang sih Trend ya dok ya? Semua orang <laughs> putihnya. Ya. Menurut dokter gimana nih dok Kalau saya perhatikan kan sekarang kita di era digital, ya. gampang sekali <coughs> uh, memperoleh informasi dari internet ya. Nah, banyak yang suka self-diagnose atau diagnosa sendiri nih oh saya kayaknya uh, kondisi kulitnya begini-begini, menurut yeah. dokter gimana? nah itu yang penting sekali perlu diluruskan ya, jadi yeah. sebaiknya memang uh, produk itu kan banyak sekali beredar, yeah. apalagi kadang-kadang temennya pakai sesuatu Bener. dan ngerasa bagus dan pengennya biar pasti sama itu yeah. belum tentu jadi penting sekali memang untuk periksakan diri dulu pertama ke dokter mm -hmm. Dicocokkan dulu bahan produknya, itu wajahnya, kulitnya seperti apa Kemudian mm. produk mana yang cocok Karena bukan berarti produknya itu harus mahal Produknya mm. harus yang dari luar tuh bukan yeah. itu menentukan Tapi lebih pada kecocokan antara kulit wajah dengan produk yang sesuai. Hmm. Gitu sih. Berarti jangan suka diagnosa sendiri tuh brosis. sis. Cuman cari-cari di internet, oh kayaknya muka aku nih jerawatan, terus yeah. berminyak, hmm. padahal mungkin sebenarnya kondisinya nggak seperti itu Betul, ya dok iya. ya? Dan sekarang pun dokter-dokter hmm. kan sudah bisa konsul online juga ya. Jadi, kalau oh emang, iya bener. Kalau memang takut datang ke klinik atau hmm. ke dokter, itu bisa konsul online, bisa video call, dan video, bisa kirim hmm. foto, itu yang paling penting sekali. Ya. Iya. Dan dengan beredarnya hmm, skincare yang di online nih dok, Kan ada banyak sekali yang yeah. harganya pun juga murah, terus bervariasi, yeah. ada yang membawa nama, oh ini krim racikan dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya mengandung bahan berbahaya seperti mercury dan hidrokuinon. Okay. Menurut dokter gimana? Oke, okay. jadi uh, untuk produk yang beredar di pasaran hmm. itu memang uh, maupun dari dokter pun itu tidak boleh mengandung mercury. Okay. merkuri itu uh, dia suatu logam berat. Logam okay. berat maksudnya uh, yang bisa terserap ke tubuh, jadi dan dia akan mengendap pada ja, uh, organ. Jadi misalnya okay. pada bisa merusak hati, merusak ginjal, hmm. dan efeknya itu tidak segera. Jadi memang kadang-kadang orang nggak ngerasa, karena nggak ngerasa muncul masalah apa apa. Tapi jangka waktu yang lama dia akan bisa menimbulkan kelainan di organ. Tapi bener nggak sih dok? Kayak saya pernah lihat di internet tuh mereka hasil yang dihasilkan dengan merkuri tuh awalnya langsung ngebus ya. bagus banget kulitnya betul banget. gitu ya. Ya. Itu jadi betul ya. banget ya karena merkuri itu cara kerjanya dia itu membunuh sel melanosit. kan namanya okay. di kulit kita itu ada sel melanosit yang menghasilkan pigmen, bikin kulit hitam uh -uh. gitu kalau biasanya obat-obat yang ada itu hanya menyetop melaninya produksinya okay. kalau ini penghasilnya dihilangkan jadi hasilnya benar-benar kinclong dan cepat okay. jadi makanya kalau ada produk yang bisa cepat sekali hasilnya dan benar-benar kinclong banget itu Hati-hati, kadang-kadang hati -hati, mengandung ya? uh, merkuri Memang mereka kadang-kadang tidak menyebutkan kandungannya Tapi hmm. itu hati-hati seperti itu Kalau hidroquinon uh. sendiri itu dok? Oke, okay, kalau untuk hidroquinon Itu sebenarnya adalah suatu bahan yang utama Untuk mencerahkan kulit okay. Maksudnya untuk menghilangkan Mengurangi melanin, itu boleh tapi mm -mm. dengan kadar tertentu dan mm. harus dengan resep dokter oke okay, berarti nggak bisa sembarangan beli online terus repetitif beli lagi beli lagi harus di bawah pengawasan dokter ya dokter? iya ya? jadi kalau khusus untuk hidroquinon itu ada kadar kurang lebih 2% atau mm. di bawah 5% kalau lima 5% itu harus dokter yang meresepkan mm. itu memang tidak boleh beredar bebas jadi dia harus diresepkan oleh dokter tapi bukan berarti tidak boleh tapi okay. boleh tapi harus dengan pengawasan dokter dan mm. dikeluarkan oleh apotek okay. Kalau gimana caranya kita bedain krim ya. di online nih dokter utama hmm. yang mana yang bagus, yang mana yang enggak, yang mengandung bahan berbahaya mungkin apakah cukup dengan melihat ini sudah di approve sama BPOM atau gimana? Ya. Kalau untuk yang beredar pasaran hmm. uh, paling mudahnya memang ada label BPOM, ya. uh, memang ada suatu produk yang uh, dari dokter itu racikan tapi harus ada memang dari apotek yang mengeluarkan. Okay. Itu sih yang salah satu yang penting diperhatikan jadi dan berikutnya adalah kesesuaian produk dengan kulit itu yang paling penting okay. nah, jadi jangan sembarangan jangan asal pilih ya karena iming-iming uh, itu banyak sekali iya. apalagi orang bilang ini sudah pakai banyak sudah pakainya itu harus kembali pada diri sendiri kulitnya Bener. seperti apa karena setiap orang bawaan kulitnya beda kemudian faktor uh, hormon dan lain-lain berpengaruh -lain, okay. gitu. Paling benar ya, konsultasikan ke dokter ya. Sebaiknya. Tapi, dok, saya sering banget juga <tuh> dengar um, ada yang bilang, "Aku nggak bisa pakai krim dokter karena krim dokter bikin ketergantungan." Yeah. Nah, itu sebenarnya gimana sih, dok? Oke okay. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang memang uh, saya juga baru dengar hmm. ini ya. Jadi memang orang sering membedakan antara skincare dengan hmm. produk dokter. Orang hmm. sebenarnya istilahnya skincare, terus semua produk dari dokter pun ada istilahnya skincare. Hmm. Tapi memang pada dokter itu ada yang uh, mengandung pengobatan. Okay. Jadi sebenarnya kayak jerawat, flek itu ada suatu penyakit, penyakit yang okay. memang uh, suatu kelainan pada kulit yang memang perlu obat khusus. Tapi sebenarnya bukan ketergantungan. Hmm. Jadi nanti yang penting itu jangan diputus sendiri. Okay. Jadi penting sekali untuk setelah uh, kondisinya membaik, itu bisa di stop atau diturunkan dosisnya sama dokter dan berikutnya berlanjut dengan produk-produk yang lebih pasaran. Yeah. Uh, dan di dokter pun juga ada produk-produk seperti itu. Jadi bukan berarti uh, beda produk dokter sama produk uh, skincare umum. Sebenarnya hmm. nggak seperti itu. Nah ini juga nih dok, kita kan sekarang di Indonesia nih sepertinya lagi ngetrend banget sama minuman berkolagen. Okay. Yeah. Sebenarnya tuh kolagen itu apa sih dok? Oke, okay, jadi kolagen itu sebenarnya adalah uh, bahan yang ada di dalam kulit kita, mm -hmm. itu bagi di lapisan kulit itu ada yang permukaan, yang bagian dalam, yang bagian dalam itu memang tujuan kolagen itu bikin kulit itu kencang. Kulit okay. itu jadi seperti orang menua itu kolagennya berkurang, jadi kulit kelihatan agak uh, kerutan atau keriput, nah itu kolagennya berkurang. Nah kembali kepada cara merangsang kolagen mm -hmm. itu sebenarnya lebih dominan segala sesuatu yang lokal, maksudnya di dimana kolagennya menurun saya di kulit, itu dia harus dirangsang di kulit beberapa oh, iya. cara itu seperti yang beken seperti setrika wajah orang bilang oh, iya. itu sebenarnya adalah radio frekuensi. jadi dipanasin, jadi kolagen itu akan berkontraksi sehingga dia akan lagi oh. menambah kemudian ada bisa seperti laser, seperti mikroniddle, beberapa tindakan-tindakan oh, iya. yang melukai kulit setelah dilukain itu akan merangsang produksi kolagen tapi itu lokal, Oke. nah itu yang lebih nyata efeknya, efeknya nah, iya. tapi kalau yang dari kolagen minuman itu memang kalau kita sih secara medis ya, eh, agak kurang bermanfaat ya okay. karena eh, dari kolagen yang dari luar itu masuk ke apa? Usu, apa? Ke lambung, usus itu penyerapannya dan nyampe ke kulit dari darah itu terlalu kecil kadarnya oh, okay. dan akan kurang maksimal untuk efeknya. Kurang maksimal ya dok. Ya. Kalau hmm. dari misalkan kita ada asupan makanan yang bisa meningkatkan kolagen hmm. ada nggak dok? Kolagen kalau makanan sih mungkin tidak ya lebih yang pola ya. tindakan, tindakan yang lokal, yang lokal aja. Tadi ya. Uh, berarti kalau, seiring bertambahnya usia kolagen itu berkurang ya dok? Kolagen ya? berkurang, jadi kalau untuk makanan mungkin lebih lebih sifatnya yang mengandung vitamin, hmm. ya, vitamin E itu untuk melembabkan, hmm. jadi uh, antioksidan, yeah. jadi misalnya dari ikan, kemudian dari buah-buahan, nah itu hmm. penting karena antioksidan ini uh, kulit kita itu selain rusak karena penuaan, hmm. itu juga karena matahari, karena yeah. polusi, nah itu salah satunya flek bukan dok? Flek itu, itu matahari, matahari, matahari banget yeah, itu ya, nah, yeah. jadi kalau kayak polusi itu bikin kita orang kan takut ya penuaan dini gitu hmm. istilahnya, yeah. ya. jadi penting antioksidan seperti dari makanan, olahraga, buah-buahan itu bisa membantu. Okay. Gitu. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan kalau brosis ini sudah banyak yang nanya nih dok, yeah. dari question di instastory. Okay. Dan saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari okay. brosis. Hmm. Nah, brosis ini ada pertanyaan dari Diki Arena nih dok. Yeah. Mau nanya untuk solusi wajah biar nggak berminyak gimana ya dok? Oke. Okay berminyak itu memang suatu bawaan ya. Nah, biar untuk mencegah ter, uh, keluarnya minyak itu agak susah. Jadi kita lebih pada sifatnya adalah apabila sudah banyak keluar minyaknya, sering-sering bersihkan wajah. Hmm. Pertama tuh bisa sabun, bisa menggunakan toner, toner-toner hmm. yang mengandung apa namanya alkohol itu bisa yeah. lebih memaksimalkan. Tapi kalau sudah mentok banget, jadi nggak bisa dengan uh, apa namanya dengan perawatan lokal aja, ada obat. Okay. So, ya, obat itu yang bisa uh, membantu mengecilkan kelenjarnya, hmm. jadi kelenjar itu sendiri yang harus dikecilkan itu mengandung asam vitamin A istilahnya Obatnya itu nanti itu uh, perlu minum agak jangka waktu tertentu agak lama, itu baru bisa membantu Sebenarnya kalau minyak sendiri itu, itu sesuatu yang nggak baik atau it's normal? Okay. Ya, itu sebenarnya normal, normal, normal. Ya? normal. Jadi yang penting adalah apabila punya kulit berminyak itu usahakan eh, jangan sampai terjadi sumbatan. Okay. Sumbatan itu bisa seperti debu, kotoran. Yeah. Karena kalau terjadi sumbatan ya jadilah komedo. Okay. Nah, komedo lama-lama akan jadi jerawat. Nah itu yang penting sekali di dalamnya. dan biasanya sebenarnya harus bersyukur juga. Kalau orang yang punya kulit berminyak itu cenderung awet muda kelihatan. Oh, Oke. Okay. <laughs> Kalau yang lebih kering dan cenderung lebih tahan kulitnya, nggak mudah iritasi, nggak mudah sensitif. Nah itu yeah. bedanya. Kalau yang kulit kering itu uh, lebih cepat tua kelihatannya dan hmm. lebih ini gitu, lebih sensitif. Oke. Okay. Dan ini kita juga ada pertanyaan dok dari Putu Moni Yanti. Hmm. Solusi untuk muka kusam dan kurang cerah Mungkin maksudnya Hah. ini glowing gitu iya, kali ya dok oke. ya Solusinya apa tuh dok? Oke, solusinya kalau muka yang Biasanya kalau kurang cerah mm -mm. Itu biasanya cenderung kering mm -mm. sensitifnya, yaitu biasanya karena Kurang kadar air di iya. kulitnya Normalnya kadar air di kulit itu kurang lebih 10% Jadi agar dia jadi cerah Lebih glowing itu cukup dilembabkan Jadi artinya cara yang paling, paling penting dilakukan adalah menggunakan pelembab Okay. Jadi penggunaan pelembab pun harus benar jadi pertama cuci muka dulu basah jadi air itu masuk ke dalam kulit Nah setelah itu dilapisi dengan pelembab mm -hmm. Makin sering pelembab, moisturizer, kapal istirahatnya itu makin sering diberikan itu makin bagus Jadi misalnya pagi kalau memang sempat siang-siang tuh basahin dulu pakai lagi sampai benar-benar dia lembab okay. Kalau treatment-treatment yang ditawarkan di klinik yeah. kecantikan dok yeah. Uh, treatment apa yang bagus supaya kulit bisa glowing dok? Oke, okay, jadi kalau perawatan untuk yang bikin glowing itu macam-macam yang hmm. sekarang yang lagi beken itu adalah semacam skin booster. skin booster Skin booster pun cara kerjanya juga sama jadi hmm. sebenarnya dia menyuntikkan bahan-bahan bahan ini yang akan merangsang menarik air jadi dia tangga kulitnya jadi lembab-lembab pun kelihatan akan lebih glowing lebih apa namanya tidak, nggak uh, pakai makeup pun kelihatan yeah. lebih fresh gitu lah, iya, itu. Jadi, jadi kayak woke up like this, natural hmm. gitu. Ya, natural, <laughs> bener. Sekarang orang suka kan gitu, natural. Iya. Jadi skin booster itu yang lagi booming banget, jadi istilahnya orang bilang gelas skin kayak oh, gitu. Oke. Okay. Ya, itu bisa dengan skin booster. Dan ini ada pertanyaan terakhir, dok, dari Joyce Perezia. Mewakili pertanyaan serupa banyak sekali dok yang okay. nanya ini. Gimana sih cara yang paling benar untuk ngilangin bekas jerawat? Apa benar bekas jerawat nggak bisa hilang? Dan okay. juga bopeng. Oke. Okay. Ya, untuk bekas jerawat hmm. kalau yang bopeng-bopeng itu memang hilang totalnya susah. Okay. Tapi kalau kelihatan lebih samar tuh bisa. Nah, untuk hmm. menghilangkannya ini memang perlu beberapa tindakan. Hmm. Jadi dan karena bekas uh, jerawat itu akan bervariasi, ada namanya kalau ada ice pick namanya dia kecil dalam. Yeah. Itu yeah. penanganannya beda. Itu biasanya kita menggunakan cross TCA namanya, ada bahan khusus yang ditotolin di situ. Kemudian kalau dia ada rolling, rolling itu artinya kayak lengkungan kayak gini. Nah, mm. Itu biasanya dengan subsisi namanya ada pakai jarum khusus dibebasin bawahnya. Terus kemudian uh, kalau secara umum skarnya itu bisa dengan uh, laser bisa fractional laser, kemudian uh, roller, dermapen itu bisa membantu. Tapi tetap memang dia kelihatan akan lebih halus. Cukup lah jadi ekspektasinya harus sama sih. Bukan tidak bisa hilang mm. tapi perlu apa namanya bisa lebih halus, bisa lebih tampilan lebih tidak lebih samar, lebih, lah ya. lebih samar lah, hmm. gitu sih. Well, brosis um, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter Dharma, dan saya ini mau nanya, terakhir nih, Dok. Yeah. Uh, skincare basic apa saja yang sebenarnya dibutuhkan? Apakah perlu, kayak yang kemarin kita sempat dengar, ada The Ten Step Korean Skincare Routine, yeah. masa perlu sampai 10 gitu, Dok? Oke, okay. jadi emang uh, kalau kembali, apalagi di zaman pandemi, ini, ya, hmm. kita kan perlu hemat-hemat, yeah, ya, benar. <laughs> jadi, perlu cari yang paling... Uh, basic apa basic dan wajib ya. Jadi uh, kembali yang seperti saya sampaikan uh, prinsipnya kulit kita itu tetap harus bersih hmm. dibersihin. Jadi kalau membersihkan itu minimal harus ada sabun, hmm. sabun bisa toner atau intinya pembersih kalau emang pakai make kan, pakai toner, biar cleanser silakan dan sabun intinya dibersihkan. Yang kedua kita perlu pencegahan. Nah, pencegahan utama itu adalah dari sunblock, sunblock tabir okay. surya, karena tetap penuaan, kerusakan kulit, kolagen, dan lain-lain itu adalah dari matahari. Hmm. Jadi, tabir surya itu wajib. Okay. Dan rutin digunakan setiap 4 jam kalau bisa, kalau memang panas-panasan, apalagi sering olahraga sekarang di luar, itu wajib tabir surya. Terus yang terakhir itu adalah bahan-bahan yang bersifat uh, exfoliating atau hmm. mengangkat sel kulit mati. Nah ini e, bisa bertahap dari mungkin yang pasaran itu intinya Lihatlah produk-produk yang mengandung AHA, BHA okay. atau retinol itu adalah mengandung e, exfoliating Atau menggunakan produk-produk yang lebih advance itu dari dokter biasanya Itu harus dari resep dokter, ada yang mengandung asam vitamin A dan lain-lain Itu bisa lebih mengangkat sel kulit mati, cukup itu aja untuk basic -nya. Kalau untuk exfoliating itu um itu kan berkala ya dok, nggak setiap yeah. hari kan ya? Kalau produknya ini untuk perawatan di rumah setiap hari. Oke okay, ya. Kalau untuk perawatan yang bersifat exfoliating itu tiap dua minggu. Seperti okay. chemical peeling, seperti mikrodermabrasi, yeah. itu setiap dua minggu. Oke okay, deh. Nah Brosis, tadi kita sudah tanya-tanya. Sekarang saya tuh nemu ini dok kemarin. Semalam saya nemu resep di internet yeah. untuk bikin DIY face mask natural. Yeah. Nah tapi kan mumpung ada dokter, saya yeah. mau nanya sebenarnya itu ngefek apa enggak? Okay. Kalau kita sambil bikin-bikin boleh okay, ya dok okay, ya? Oke, mari. Nah Brosis, sebelum kita buat face mask kita siapin dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan ada alpukat, yogurt, dan juga madu. Yuk, langsung ke proses pembuatannya. Nah, Brosi, sekarang saya dan Dokter Dharma ada di DNI Cafe, dan kita mau bikin DIY face mask yang tadi aku bilang, aku nemu resepnya di internet. Ngaruh nggak sih, Dok? Oke. Okay. Yang aku nemu nih resepnya Apok itu ya? avocado. Oke. Okay. Pakai um, yogurt. Oke. Okay. Terus dicampur juga sama um, madu. Jadi kayak masak-masakan ya. Oh. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi gini, apa namanya? Kalau apokat sendiri itu Saya kan sambil campur ya, Dok iya, ya. boleh. Uh, ini buah yang dia mengandung apa uh, Omega 3 dan Omega 6 mm -hmm. jadi dia memang ada efek istilahnya antiinflamasi atau anti radang. Itu dia bisa juga uh, menghidrasi, melembabkan. Oke, okay. okay. ya, jadi kalau dicampur sama yogurt ya, nih, ya mm -hmm. yogurt, yogurt, yogurt itu kan uh, kandungan susu ya, dominan yeah. susu itu juga bisa efeknya hidrasi juga melembabkan, melembabkan, melembabkan ya. ya. Nah, nah oke, okay. ditambah sama madu. Oke, okay. Madu ini juga sama, uh, dia efeknya melembabkan bahkan uh, untuk luka pun sebenarnya madu itu bisa membantu juga oh, gitu penyembuhannya ya, dok ya? karena dia uh, apa namanya melembabkan untuk uh, masa penyembuhan luka itu bisa lebih bagus Tapi uh, ketika lukanya itu sudah mulai kering atau dari ya, masih basah? Ya yang masih kering, sudah oh, mulai ya. kering ya dok ya okay. Jadi kalau okay. campuran ini sih uh, kembali kepada kulitnya jadi jangan hmm. pukul rata buat semua ya jadi oh, okay. Okay, kalau yang sifat sifatnya banyak dominan melembabkan kayak gini lebih be dia berefek pada kulit yang kering kusam hmm. itu bisa membantu masker ini tapi okay. kalau yang jerawatan sebaiknya jangan Oh gitu ya, dong, hmm, ya? kalau yang punya jerawatan atau mungkin jerawat tuh jangan, bukan berarti sudah merah merah meradang yeah. ya yang suka ada komedo di jerawatnya oh, okay. itu kelihatan beruntusan itu sebenarnya lebih baik jangan pakai ini ya, dong, ya. Berarti ini cocoknya untuk kulit yang kering, sensitif, untuk sensitive. mungkin menenangkan juga gak sih dok? Iya, menenangkan. Iya. Okay. Nah, itu dia tadi, brosis resep untuk DIY face mask-nya. Well, dokter, terima kasih banyak okay, buat waktunya. Sama. Sudah Kita sudah dapat banyak sekali ilmu hari ini. Okay. Dan juga brosis, jangan lupa saksikan episode berikutnya di Ngobrol yuk. See ya!